Dalam hidup ini, siapa sih yang tidak mempunyai masalah? Meskipun kita menginginkan hidup ini berjalan baik-baik saja mulus dan tanpa masalah Namun kenyataannya, jalan hidup seseorang tidak akan pernah ada yang tahu Sekalipun pribadi itu sendiri Bahkan seorang paranormal sekalipun, dia tidak pernah bisa akurat melihat garis hidupan seorang. Contohnya seperti Mama Loren. Dia tidak bisa melihat tahun 2012, katanya kira-kira akan kiamat. Tapi nyatanya ternyata bukan karena akan kiamat, namun karena dia harus untuk usia di tahun 2010 sama seperti halnya kematian peristiwa kehilangan merupakan sesuatu yang pasti meski tidak ada satupun yang menginginkannya terjadi entah kemarin hari ini atau kapanpun setiap dari kita pasti merasakannya kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang tapi, siapa yang dapat menghindar? Semua sudah masuk dalam rancangan Allah, dari kehidupan dari setiap kita manusia. Allah tidak menciptakan segala sesuatu tanpa alasan, tidak pula menjadikan setiap peristiwa secara kebetulan. Jika kamu belum mengerti akan apa yang akan terjadi sekarang, kelak, kamu akan mengerti mengapa Allah menjadikannya semua begini adanya terkadang kita sebagai manusia sering lupa lupa jika hidup itu tidak selalu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan hmm ya kalau semua ini sesuai dengan apa yang kita mau, sih, namanya kita sutradaranya bukan Tuhan kita juga seringkali lupa bersyukur sudah diberi kesempatan hidup Dan lupa menikmati setiap momen yang terjadi Dan tidak jarang hanya terlewat begitu saja Hingga akhirnya ketika sesuatu atau seseorang itu pergi dan menghilang Kita malah terkadang menyalahkan keadaan Bahkan menyalahkan Tuhan Tidak jarang juga sih sambil nangis menginginkan semua itu kembali bersama kita lagi Padahal kita tidak bisa mengubah orang-orang menjadi seperti apa yang kita mau Dan seperti apa yang kita butuhkan Yang pergi, biarkan pergi Dan jangan mengharapkan kembali Apalagi sampai maksa ya perihal mengikhlaskan dan melepaskan Semua harus fokus pada proses penerimaan Sebuah seni mengikhlaskan Butuh proses dan perjuangan Terkadang juga penuh pengorbanan Tak jarang perasaan yang harus dikorbankan Sejauh mana kamu bisa menerima Di titik itulah kamu bisa mulai mengikhlaskan Bukan hanya mengikhlaskan yang pergi dari hidup, Tetapi juga hal lain Seperti penolakan, kekalahan, ataupun kegagalan lain kamu tidak bisa memaksa ada Tuhan untuk menuruti apa keinginanmu Karena memang bukan kamu Tuhannya Sulit memang Tapi bukan berarti kamu tidak bisa untuk mengikhlaskan apa yang sudah pergi dan atau diambil dari dirimu Tuhan itu bikin skenario untuk kamu sebelum kamu dikandung sama emakmu Tuhan punya master plan dalam setiap tahap kehidupanmu. Kamu bisa aja punya rancangan mau bikin rumah satu lantai dengan dua kamar tidur. Tapi kalau Tuhan pengennya kamu punya apartemen yang lengkap dengan mall di lantai dasarnya dan semuanya itu milikmu, emangnya kamu nggak mau gitu? Cara Tuhan itu pasti ajaib karena dia yep, selalu punya rancangan yang indah untuk setiap masing-masing dari kita